Di bulan suci Ramadan nih. Ini aku beberes di siang hari gitu ya, teman-teman. Sebenarnya aku udah beberes ya dari udah habis subuh, cuma ini aku baru bisa ngepel pas anakku udah berangkat ke sekolah gitu. Anakku sekarang diantarin sama bapaknya gitu ya, teman-teman. Karena paksu eh Bapaknya anak-anak maksudnya udah pulang gitu dari Jakarta uh, Beliau hmm, kerjanya hanya satu bulan ya teman-teman Satu bulan di kampung, satu bulan di Jakarta gitu Dan itu ada paksu lagi tiduran ya teman-teman Tadi pagi aku udah beberes Dan pas udah nganterin anaknya sekolah hmm, Beliau langsung tidur lagi gitu dan ini lanjut, aku uh, ngepel gitu ya, teman-teman. Setelah ngepel, aku mau nyuci, uh, peniris, uh, pencuci, tempat cuci piring aku. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih? Aku belum sapa-sapa, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua pada sehat ya. Semoga puasanya lancar-lancar terus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan aku ucapkan juga terima kasih yang udah mau mengklik video aku. Yang telah mensubscribe. Yang udah membagikan video aku di tab komunitasnya. Dan aku mohon dukungannya juga ya teman-teman. Like video, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Alhamdulillah aku udah mulai semangat lagi bikin video kemarin-kemarin sempat aku males gitu ya temen teman sekarang udah hmm, semangat lagi Alhamdulillah ya teman temen dan ini aku lagi bersihin sela-sela peniris pencuci piring aku nih ini udah pada hitam-hitam ya bawahnya banyak sekali aku jarang nyuci sampai yang bawahnya gitu ya paling atasnya aja sama bawah eh, penirisnya gimana nih teman-teman udah pada beberes atau belum ayo semangat ya teman-teman walaupun di bulan puasa kita harus tetap semangat ya untuk beberes rumah apalagi nanti sore kita pasti lebih sibuk lagi ya teman-teman Uh, dengan memasak untuk menu buka puasa dan aku juga lagi ngerenem pakaian nih uh, aku belum cuci pakaian gitu dan aku juga belum nyuci piring ya uh, pas lihat penirisnya kotor banget jadi aku nyuci-nyuci ini dulu ya temen-temen di tempat aku nih lagi cuacanya lagi panas banget nih teman-teman gimana nih di tempat-tempat bunda-bunda semua atau bapak-bapak gitu ke kali aja ada yang nonton ya bapak-bapak tapi suka ada sih ya yang komen laki-laki gitu uh, terima kasih ya teman-teman yang udah mau mampir ke video aku dan ini nah uh, udah hampir selesai ya teman-teman cuma agak susah gitu ya teman-teman jadi ini enggak terlalu bersih gitu ya teman-teman ini aku pakai pencipe uh, mutih uh, pakaian gitu harusnya sih direndam ya teman-teman cuman aku lagi pengen cepet-cepet aja tapi ini lumayan lah yang item-itemnya udah pada hilang gitu sedikit demi sedikit Oke, ini lanjut aku mau mencuci piring aku nih bekas sahur. Alhamdulillah, sehingga terlalu banyak ya teman-teman karena pas uh, sebelum sahur aku udah nyuci piring gitu. Jadi ini cucian pas sahur. pas udah sahur gitu ya teman-teman. dan ini udah hampir selesai aku skip aja ya videonya karena terlalu panjang gitu ya teman-teman hmm, takut juga pada bosen ya ngelihatnya dan ini aku juga lanjut mau bersihin tempat pencuciannya gitu Gimana nih, teman-teman? Puasanya pada lancar. Semoga lancar ya, teman-teman. Kalau aku sih, hari ini lagi nggak puasa gitu ya, teman-teman. Nah, biasa ya, perempuan gitu pasti selalu aja ada halangannya. Nah, ini lanjut. Aku udah di atas gitu ya, teman-teman. Tadi aku udah nyuci pakaian cuma nggak aku rekam gitu ya, teman-teman. Uh, uh, aku langsung jemur aja pas videoinnya. Di sini tuh aku jemurnya pukul 10-an gitu ya, teman-teman, tapi cuacanya udah panas banget. kayaknya uh, sampai jam berapa ya gitu. Pasti cucian aku cepat kering gitu. Dan anakku belum bangun gitu ya, teman-teman. Masih tidur yang kecil, dan anakku yang laki-laki masih sekolah, ya teman-teman. Dan ini ada seragam anak aku uh, yang bekas kemarin. Kalau zaman sekarang, ya teman-teman, seragam anak-anak tuh, anak SD tuh ada tiga macam gitu ya, teman-teman. Beda ya sama zaman dahulu. Kalau aku dulu hanya putih, merah putih sama coklat ya pramuka. Kalau sekarang anak aku ada, oh ya yeah, sama olahraga gitu ya Kalau sekarang mah ada batik juga ya Terkadang kalau hari tanggal 14 gitu harus pakai baju koko gitu Karena hari santri nasional gitu oke okay, teman-teman dan ini alhamdulillah cucian jemuran aku udah selesai aku mau lanjut ini sekitar pukul 2 sore gitu ya teman-teman dan baju-baju aku udah mulai hampir kering gitu dan ini uh, anakku udah bangun gitu ya semalam tidur tuh habis sahur kayaknya ya anak aku ikut sahur gitu jadi bangunnya agak siangan dan dia ngompol di surpet gitu ya teman-teman. Dan aku jemurin gitu. Dan ini video pas sudah sore gitu ya teman-teman. Aku mau ngabuburit sama Paksu dan anak-anak gitu. Dan ini lagi ada di The congkang gitu ya teman-teman. Uh, Mungkin teman-teman ada yang tahu, aku pernah bikin video di sini, cuma di pinggir jalannya dan ini masuk gang gitu. Di sini lagi ada pembangunan mau dibikin perumahan gitu, luas banget ini tempatnya, pesawahan lagi di Uruk gitu ya sama tanah-tanah biar rata. Dan di sini juga banyak sekali anak muda yang lagi uh, nongkrong gitu ya, ngebuburit. Dan ini aku mau pulang, dan aku juga mau mampir beli chicken dulu ya, karena tukang sayur hari ini enggak lewat gitu ya teman-teman. Jadi aku beli ini aja untuk anak aku, dan aku masih ada sayuran yang kemarin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.